lo nggak ada kepikiran tunggu urusan nasib. Kalau lo mau, gue bisa bantuin lo untuk kerja ke luar negeri. Jum, tahun ini kamu bisa masuk jadi PNS. Biar kamu jadi orang sukses, Jum. Oh dari tadi kita tidak pindah mobil. Semuanya kumpulkan handphone dan dompet. Mas, sebenarnya kita mau dibawa ke mana? sama dompet disita begini. Kalian itu cuma Uang hasil penjualan tanah dibawa kabur sama si calon itu. Zumkar ingin jadi penyanyi di kota. Pokoknya sukses itu ya jadi PNS tit. Gue sudah habisin banyak duit Buat datangin lo orang.